Celana joger anak. Celana ini terbuat dari bahan baby terry, tebal, dingin, dan keren banget. Untuk jalan pagi bagus, jalan sore cute, malam hari jos. Silahkan diorder.